momen cute dari Lesti Bilar saat main piano bareng, Masya Allah mudah-mudahan ya, Lesti selalu sehat Lesti selalu bahagia, tak henti-hentinya doa terbaik selalu kita berikan untuk idola kita dan jangan lupa juga persahabat ya, untuk warga Konoha semangat untuk vote mudah-mudahan Bunda Lesti bisa memborong Piala Penghargaan Indonesian Music Award 2022 berikutnya bersahabat kita lihat juga ini ada kabar sedih juga bagi masyarakat Indonesia Karena persahabat ya Hari ini terjadi kembali bencana Persahabat ya kali ini Berada di Lumajang Gunung Semeru Kembali erupsi persahabat ya Yuk sama-sama berdoa Untuk saudara-saudara kita yang berada di sana Mudah-mudahan Tentunya selalu diberikan Kekuatan ketabahan Dan semoga selalu dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Doa terbaik selalu kita berikan juga untuk saudara-saudara kita yang berada di Lumajang Kemudian juga bersahabat, kita lihat ada gambar yang sangat membanggakan untuk warga Konoha, perwakilan dari Leslar Hong Kong Real, membagikan, persahabatnya bantuan kepada warga Cianjur yang terdampak gempa. Kita lihat bersahabat ya, potret Kebersamaan warga dan masyarakat Dengan perwakilan Lesler Hong Kong Real Mudah-mudahan berkah barokah Rezekinya selalu lancar Dan mudah-mudahan persahabat Bisa meringankan dan bisa membantu Masyarakat warga Cianjur yang terkena dampak gempa bumi Kita lihat juga kalimat caption yang dituliskan langsung oleh Lesler Hong Kong Real Masya Allah Alhamdulillah Penyaluran donasi untuk keci anjur dari Leslar Hong Kong Real Sudah tersalurkan Semoga umurnya panjang orang-orang baik Dan segala rezekinya dilancarkan, amin Terima kasih Leslar Hong Kong Real Barbar -bar kita adalah untuk selalu berbagi keberkahan Bagi yang membutuhkan Mimin gak tega ngeliat anak-anak nerima makanan Ya Allah, luai support Yuk selalu kita dukung, selalu kita support Selalu kita bantu saudara-saudara kita yang membutuhkan semangat untuk kita semuanya mudah-mudahan fans Lesler tetap kompak, tetap solid untuk menebar kebaikan kemudian juga persahabat, perhatikan di igensinya lawan Aing kali ini persahabat, ya, ada ada aja yang selalu mengusik idola kesayangan kita, kali ini ada akun persahabat, ya ini ada Jeffrey Nook Nicole ada tentunya cuitan di Twitter lu aturin dah tuh si bilar sekalian tuh persahabatnya lagi-lagi nama Rizky Bilar dibawa-bawa warga Konoha ini kompak lakukan report persahabatnya untuk akun tersebut bantu report guys dari lawan underscore Aing persahabatnya untuk menghimbau semuanya bila mana ada akun-akun yang selalu saja tentunya menyindir yang selalu saja mengusik Idola kesayangan kita langsung di-report persayebatian. Ya? Yuk sama-sama kita cinta damai. Mudah-mudahan Leslar Lovers semakin kompak untuk selalu menjaga, mendukung, men-support Lesti dan Rizky Bilar Kemudian juga persahabat perhatikan di unggahan @rosansclass24lar ada sebuah kalimat yang diposting kangen vlog Leslar family, kangen Leslar di TV, kangen Lesti nyanyi, kangen semua tentang mereka. Semoga tahun baru semua comeback ya Semoga semua kembali normal kayak dulu Jujur dua bulan sepi banget jenuh Sama banget persahabat ya Pasti warga Konoha juga jenuh Karena kangen dan merindukan Vlog Leslar Family Kangen Leslar di TV Kangen Lesli nyanyi persahabat ya Bahkan kangen semua tentang mereka Mudah-mudahan persahabat ya Kembali Leslar mewarnai hidup kita semuanya dengan warna yang baru tentunya. Amin. Kemudian juga persahabat yang kita lihat di IG-nya Novin 15. Walaupun banyak hujatan, walaupun banyak sekali persahabatnya hinaan kepada Rizky Bilar karena suatu permasalahan yang sangat Tentunya luar biasa, sebelumnya ramai sekali diperbincangkan. Dan Alhamdulillah kembali rukun, kembali bahagia untuk rumah tangga Leslar. Kali ini bersahabat ya, balik hujatan semua orang. Tentu ada kebaikan yang sangat luar biasa dari sasa Rizky Bilar. Kita lihat persahabat di pertandingan ini, ada kalimat komentar. Dia juga pernah diundang jadi bintang tamu di uang kaget. Terus dia ngasih duit, lumayanlah buat si penerima uang kaget. Selama aku nonton bintang tamu yang aku tahu, baru Rizky Bilar aja yang ngasih uang. Masya Allah luar biasa, persahabat. Ini suatu kebanggaan untuk keluarga Konoha. Di balik hujatan orang, di balik hinaan orang, terselip kebaikan yang sangat-sangat luar biasa. Kita lihat juga, persahabat, ya, komentar lain. Laki gue pernah dapat orderan Bilar. Awalnya males ambil, tapi demi duit, ya akhirnya diambil lah. Pas udah ketemu, dan kasih orderannya Bilar, baik banget. Ngasih tip lumayan gede, padahal laki gue udah sebel banget sama Bilar. Luar biasanya ya, persahabat. Papa Bilar, walaupun dibenci, tapi tetap menebar kebaikan, persahabat. Luar biasa, idola kesayangan. Mudah-mudahan... Selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik Semoga selalu dikelilingi oleh orang-orang baik Kita masih menunggu kabar terbaru Hingga cadukan vitamin lainnya Jangan kemana-mana terus ikuti channel Youtube Diva TV yang akan selalu memberikan kabar-kabar spesial Dari Lesti dan Rizky Bila. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar mengucapkan Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh